Yang punya balon di lagu balonku pasti orang kaya ya bang. Aku dulu nggak pernah dibeliin balon sampai lim. Lagu anak-anak pun kau julitin. Aku juga nggak pernah dibeliin balon sama mamaku dari kecil. Tidak nah, berpikir aku tinggi-tinggi. Kan soal balon loh. Bang, abang tahu nggak apa bedanya abang sama Matahari? Nggak tahu. Apa memang? Jawab sendiri ya bang. Aku mau nyuci. Kukira tadi kau mau gombal loh ya? Mau ga hutan terus biar nggak kering-kering cucian kau tuh. Bang tes urin ya Lu marah-marah mulu Kan Awalnya tuh marahnya itu begitu tuh Jadi begitu awalnya Tapi kan kita mitra Gak usah lah gini-gini Aku kan mitra, mitra BMKG Bang, mau nanya Makasih bang, sama-sama Sama-sama gila kita Kamu gak ganti ngomong Kamu bilang makasih, ku jawab juga sama-sama Sama-sama gak jelas Otak kita tebali-bali ini ya.